Oke, Pak, kembali lagi bersama saya. Dan kali ini, saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mematikan fungsi kursor pada stick PS4, ya. Kalau kalian colokin ke laptop atau ke PC kalian, menggunakan aplikasi DS for Windows. Dan di sini, kalau kalian lihat... Di sini saya kursornya bergerak bukan dari mouse saya gitu, tapi dari touchpad uh, stick P4 saya yang dicolokkan ke laptop saya gitu. Dan jujur kalau menurut saya lebih enak pakai mouse-nya sekalian gitu, pakai mouse laptop saya aja bukan mouse laptop sih ya. Mouse yang dicolokin ke laptop saya daripada saya harus pakai kursor yang di touchpad gini karena jujur menurut saya nggak enak gitu. Dan mungkin kalau kalian mau matiin gitu, karena mungkin kalau kalian uh, pakai untuk... Uh, Touchpadnya ya, fungsinya udah di setting misalnya di uh, DS4 Windowsnya gitu, misalnya untuk F9 untuk di Citra ya, untuk ganti layar gitu biar cepet, untuk uh, F3 uh, bukan F3 F4 untuk DPCS 2 gitu biar uh, gampang gitu ya untuk uh, toggle untuk uh, frame limit ya. Nah tapi kalau kalian pakai touchpad kalian di fungsinya gitu ya misalnya mau yang klik kanan, klik kiri, atau yang klik tengah, atau yang depan itu takutnya mouse-nya bisa gerak-gerak gitu dan jujur menurut saya nggak enak sih ya dan kalau kalian mau matiin, gampang banget kalian cukup tinggal buka aja untuk dashboard windowsnya Windows-nya dan di sini kalian cukup ke tab profiles gitu ya tinggal kalian cari aja profile yang mana yang kalian pakai di sini kalian untuk tahunya kalian bisa -log, gitu ya -log. dan di sini nanti akan ada tulisan control one is using profile dalam tanda kutip gitu ya stick kita gantung juga ya untuk uh, profile yang kalian pakai gitu untuk saya adalah stick gitu dan sini untuk profilnya kalian bisa langsung buka aja tapi ya itu tadi kalian harus cocokin dengan stick yang kalian pakai ya karena saya cuma ada satu jadi ya langsung aja saya klik gitu ya dari sini untuk yang touchpad kalian tinggal ganti aja dari yang use as mouse gitu ya tinggal ganti use for controls gitu tinggal kalian pindahin aja ke situ dan pastiin aja ada tulisan swipe up swipe down swipe left sampai swipe right gitu contohnya kayak gitu kalau uh, kalian melihat yang kayak gini slide misalnya 100, scroll berapa gitu, itu berarti masih uh, di mouse ya. Tinggal kalian ganti aja ke use for controls dan tinggal kalian klik uh, save profile. Setelah itu touchpad udah nggak jalan lagi gitu sebagai mouse Karena jujur sih menurut saya agak ngeselin aja sih, agak nggak enak aja kalau dilihat gitu. Dan di sini saya udah pegang untuk touchpad dan ya nggak jalan gitu karena udah saya matiin gitu untuk touchpadnya Dan ini jadi cukup segitu doang sih untuk videonya dan text for coaching. Bye-bye.